6. Langsung ke soal yang pertama Di sini sudah ada gambar Gambar limas Limas segi empat. Pertanyaannya Luas permukaan dari bangun limas di atas adalah Yang pertama kita tulis dulu Rumus luas permukaan Limas Luas permukaan limas adalah luas alas, luas alas ditambah 4 dikali luas sisi tegak. Luas alasnya itu adalah Sisi dikali sisi Sisi dikali sisi Karena ini persegi Ditambah 4 dikali luas sisi tegak Luas sisi tegaknya itu adalah ini Segitiga ini jadi, rumusnya adalah luas segitiga setengah kali alas dikali tinggi. Sisi dikali sisi, yang ini 24 dikali 24. Ditambah 4 dikali setengah kali alas. Alasnya ini adalah yang ini, alas segitiga 24 dikali tinggi tingginya adalah yang ini yang ini 20 langsung 24 dikali 24 4 dikali 4 16 1. 4 dikali 28 tambah 1 9 2 dikali 4, 8. 2 dikali 2, 4. Kita tambahkan 6. 9 tambah 8, 17. nyimpen 1, 5. 5 7, 6, ditambah. Ini bisa kita coret duanya nya dengan yang ini. 10 atau dengan yang ini atau yang ini juga sama. 4 dikali 24. Di sini ya. 4 dikali 24 4 empat kali empat enam belas nyimpan satu empat kali dua delapan tambah 1, dikali sepuluh langsung kita tambahkan lima tujuh enam ditambah sembilan ratus enam puluh ditambah enam tujuh tambah enam tiga belas nyimpan satu lima belas Jawabannya 1536. Kita cek di pilihannya 1536. Jawabannya yang C. Untuk soal yang kedua, di sini adalah ada gambar prisma. Ada gambar prisma segitiga. Pertanyaannya, luas permukaan dari bangun ruang di samping adalah Pertama, kita tulis dulu luas permukaan prisma. Rumusnya adalah dua dikali luas alas. Karena ini, yang segitiga ini, atas dan bawah. Lalu, ditambah keliling dikali tinggi. Di kelilingnya segitiga ini dikali tinggi. Karena untuk selimutnya yang ini langsung kita masukkan 2 kali luas alas. Luas alas adalah luas segitiga ini setengah kali alas kali tinggi plus Kelilingnya, kelilingnya, yaitu sisi tambah sisi tambah sisi, dikali tinggi. Masukkan 2 kali setengah kali alasnya, segitiga adalah 5. Lalu tingginya, yang ini, adalah 12. Adalah 12. 12 plus sisinya 5 yang ini ditambah 12 ditambah 13 dikali tingginya yang ini 16 ini langsung kita coret saja 5 dikali 12 60 ditambah lima tambah dua belas tujuh belas tujuh belas ditambah tiga belas tiga dikali enam belas kali enam belas nol kali tiga delapan belas satu kali nol satu kali tiga tiga nol delapan empat empat ratus ditambah enam puluh 0, 8 tambah 6, 14, nyimpan 1, 5 jawabannya adalah 540 kita cek 540 adalah yang B sekian dari saya kalau video ini membantu kalian bisa kalian dukung channel kami dengan cara like subscribe dan bunyikan lonceng notifikasinya agar kami lebih semangat lagi dalam membuat videonya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh